Ah, sakit banget. Oh. Nice. you got a friend in me. You got a friend in me. Yo what's up Bro apa kabar semuanya? Lo Bro kita kedatangan Battle Pass baru ma Bro ya. Ooh. Ah, pastinya kita mau nyobain senjata baru juga Bro. Mana sih senjatanya? Mana sih masih mana sih mana sih Bro? Nah ini nih, krik, six. Wah kok kill Bro. Ini Uca lihat-lihat ya, ini senjata tuh meta banget di server luar yang sudah keluar duluan ya, contohnya seperti China mah bro ya, tapi kalau di, di server Garena baru kali ini mah bro, Uca penasaran banget sih, kayaknya sih meta di Creek 6 nih mah bro ya, Creek enam, Creek enam. langsung aja kita beli battle pass nya mah bro ya, nah kalau misalnya kalian mau grinding sih dapat gratis tuh ya, tapi misalnya kalian gak mau grinding battle pass ya, baru rumah langsung dapet langsung aja beli ya kan? Jadi kita beli battle pass dulu nih. Tapi watch dulu cuy. Lihat. Wow. Menarik sekali. Wih, Wow. Wow. Keren-keren sih. ide Koboi bet, wah wow, mah bro, bertemakan bajak laut ya, eh bajak laut banget ya sih ini, The Pirates of Call of Duty. <laughs> <laughs> Oke okay, kali ini mah bro Saya mau beli Ground Force ini lebih untung kalian uh, belinya di sini aja mah bro ya. Yuk kita join tuh unique rewards. Wow apa aja nih kilo? Karakternya keren sih ini sangat sekali mah bro. Yuk kita beli dulu. Backpack, oke. Okay. Eh DRH. Hanya kira kilo tuh barusan yang ternyata DRH loh Rot. Matanya unggul. Softland ini. Hahaha. <laughs> Zero Dark Sales. Ini. Hanya tertarik untuk pakai yang ini. Cuman ada yang lebih oke okay lagi. What? ICR begini men, segini bentukannya Kayak apa, trompet? <tongan> <tongan> Ampun deh Bepek Keren-keren banget sih asli mah bro ya Dan seperti biasa mah bro Ocha tuh nggak sabar ya Untuk membeli semuanya Jadi kita langsung aja deh Beli ya Sampai level 25 dulu Yuk Bertahap, cuy! Ya, kita langsung beli sampai max level. ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ting, ting, ting, ting, baru ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, Merk 5 si Monster, iya, keren loh ini. PS, karakter ini keren loh, bro. Ya, topengnya warna hitam lagi, calling card, SM, shorty, apalagi. Oh, sudah, yaudah, kita beli lagi sampai level 50 ya. Jangan tanggung-tanggung, bro. Ya, langsung kita buka saja semuanya. Oke. Okay. Wuuu wow. Beli lagi coy <SILENCIA> <SILENCIA> <SILENCIA> Tia -tia -tia -tia -tia -tia. Wah ada yang belum ke download Harusnya di download dulu semuanya ya Undead waters GKS nya keren sih Karena model lainnya mazill seperti ini mau bro Di battle pas kali ini Unik sekali, domino carbon smoke. Wah, oke jadi bingung nih, kita di konten kali ini mau pakai karakter yang mana dulu? Mana dulu, mah Bro? Kalau enam pasti oca pake, ya. Mungkin uh, best gunsmith nya ocha upload beberapa konten setelah ini. Kali ini ocha mau saja dulu. iko 15. belas, wow. Kuiji. Hai, njay. Ah, kita pakai nih klik Six dari Battle Pass-nya, mah, Bro, ya. Tapi Aaron set nya itu buluk, tahu, Cak, ya. coba pernah lihat ya di video-video YouTuber lain? Aaron Sight-nya yang bulat, mah, Bro. Yang bulat, ya. Itu menurut gue buluk sih karena nutupin vision. Nah, sudah selesai semua, Ma Bro. Saatnya Ocha terlaut out dan kita gas. Yeah. Langsung nanti kita tes. Ocha okay. udah atur semua laut out, Ocha. Ma Bro, ya, menggunakan karakter ini. Ini yang menurut Ocha uh, sangat menarik untuk dicoba, Ma Bro. ya karena eh, saat Sip, Ma Bro, ya udah. Ocha tuh rolled out semuanya pakai okay, Creek Six nih ya. Sama karakter yang menurut Ocha ini menarik untuk dicoba ya. Jelas, kayak The Pirates banget dah ya. Yuk langsung aja Ma mau tes dulu sih ke training mode ya, oke? Okay. Langsung aja. Yuk, Ma lihatlah senjata ini. Ih, ah, baru mau di inspect ya Ma Bro ya. Tereng teng teng. Pertemuan degging. Tes sikatnya Ma Bro. Yuk kita hajar. Let's go cuy. Trick 6 nih, boys. Oke. Okay. ini disuruh support di sini di mana, ya? Di sini nih. Ampun mati cuma bro ya. Sakit banget cbr -nya. Impression aja terhadap krik ini masih belum dapat masih belum nemu nih Nice. kita tetap aja mah, Bro. Eh kok gak mati ya? Hmm mati Waduh mainnya tampar loh Kan tampar gak boleh boy semua bro enak kan? nice, ya, eh! bocah lagi ulti malah dibunuh. Nah gak apa apa. kita siapa aja ini hei ampun ma Bro lagi malah mati neso mantap nah sakit banget taplah ini senjata. Oh nice. Oh, nice sama bro. Mati, hahaha. <merely> Wocau lumayan nih. Oh, uh, kalah dia. The bestnya memang. Nice. Sejauh itu sakit banget mana nice oke okay. wow 10 sudah tuh mau habis mau bro nice bocah berapa kill strike kalian? 12 kill strike apa? pakai apa namanya senjata krik ini ya defense ueve online anjay nice sir. nice Bro ya nice nice sir. Woo! Mantap mah bro ya. Kill ya, lumayan lah ya. Lumayan sekali ini senjata. Mantap cuy. Klik 6. Tuh lihat ya. Tuh, wow. Bosan kali mah bro. Oh, dapatnya meperet lo. Rate mulu dah Konten sebelumnya juga banyak yang rate ah padahal tadi ada pilihan firing range. Kenapa kalian nggak pilih firing range gitu ya? Biar merasakan suasana baru, cuy. Ah. Udah lama, bro. Masang tropie. Gila, instant kill banget. Ini ada orang lagi padahal. Uh, nice. Mantap, kan Garis sih sebenarnya nge-pick langsung mid gitu. Ini kita main ke B dulu yang ngap. Carap deh. Oh, stay banget di situ dia. Nice bro, wah temen kita meratakan sendirian mah bro. Cuma ambil bomnya. Iya yeah, bro, ini kita bareng-bareng. Kita ngeplan, ya kan. mana alasannya. Watch last one. Ngecip? ngocit, ngecip mau ngocit, ya? Hoki, kamu hoki. peluru capek habis buat nembakin mereka. Itu barusan rif. Nice. Kamu dapat satu aja, mohon. Teman aja cepet banget dong rata nah. ini. Nah. Pakai senjata kreknya kayak bisa mencepat gitu loh, mohon. Paham gak maksud Kalian paham tidak? <tuk> Wis enggaklekah? -like, Wah, wow, dia yang ngalik rupanya. Dua orang langsung aja dihajar. Dikira cuma satu orang. Aku terlalu enam semua, bro. Maafkan wajah. Aku terlalu enam semua, bro. Maafkan wajah. Jangan silahkan saja ya. Kurang banyak ini, ya. mas. Semua wajah. Tapi worth it nih, Krik Kalau jam sabar gitu ya. Buat robot orang yang mainnya sabar sangat worth it banget. Tuh, sampai musuhnya ada yang keluar loh. Padahal udah musuh game nya Mari kita pushmate. Ha <laughs> ha. Tokang bokong andalan memang ya. Ho. Ya. Yuk. Baru kill 11 aja ya. Kurang banyak ini mah. Ya ampun di belakangnya ada yang backup ya. Nah, ya, mendingan aja cepet dah, cepet diklarin, klarin, klarin, klarin. Selesai ini sudah. No, oh. jangan buat aku semain satu kali match lagi lama, bro. ya ini teman kita parah. Nah, gitu cepat deh. Pokoknya kalian serius pakein yang krik mah bro ya Ini menu toca bakal meta sih Bukan bakal lemak lagi ya Mungkin sekarang sudah meta Sekarang sudah meta Tapi pilihannya adalah jadi lebih banyak Tapi untuk pegati peskipper oke okay sih Soalnya sekarang peskipper kan semua nih mah bro ya Guns Metal ya Silahkan dilihat di antara Cepa agensi suppressor Extended Barrel gel Stock Large Extended Magazin B Firm Grip Tip Nah itu saja mah bro ya 5 attachment 3 Smith Craig 6 uh, Kita lihat malah bro Keren eh? Oke, okay, senjata Terbuat dari love Yaudah, bro, kayak gitu aja untuk Video kali ini, bro, masih bangga udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya, bro, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari OCDZ Desember, ya. Terus, untuk kalian yang mau beli Ocha WDM buat kalian yang baru main atau bosan sama akun kalian, langsung aja follow Instagram @kita. Jublin, atau untuk kalian yang malas push sering capek, ya, susah lawannya, banyak cheater, jadi kalah mulu, langsung aja follow Instagram @kita. Joki titikin, kalian bisa pesan jasa joki ya di sana. Oke, okay? yeah, yep, enya, sih, bro, dari... Yaudah, dadah semuanya See you next